menemani santai sore kalian saat ini Pak Mimin akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia nih, para sahabat ya diawali dengan tentunya kabar yang sangat luar biasa dari Papa Bi ya, yang Masya Allah banget di wawancara setelah selesai mensapak bola Penampilannya pun keren dan kece banget tuh semalam Masya Allah Saya selalu Papa B Hanya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya Dari akun yani Yani.2974 mengatakan Potongan rambutnya sama persis kayak beberapa tahun yang lalu Waktu belum ketemu Bunda Lesti Bedanya sekarang tambah chubby dan cool Masya Allah, luar biasa banget ya Kita lihat juga persahabatnya Untuk berikutnya ini langsung Outfit yang dipakai oleh Papa Bilar Langsung muncul nih persahabatnya baju atau kemeja yang dikenakan Harganya bukan kaleng-kaleng Persahabatnya mencapai 16.205.800 rupiah Masya Allah Harga yang sangat fantastis ya Berkah dan barokah selalu untuk rezekinya Mudah-mudahan juga persahabat Rezeki dalam kesayangan kita Bisa nular ke kita semuanya Amin Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Diunggah hanya Marwa MC Diunggah kembali atau di repost kembali Oleh akun sandal putih Bilar Kita sopok dengan postingan sebuah kalimat Nih persahabat Haji dan umroh itu undangan Banyak yang secara harta mampu Tapi kalau Allah belum undang takkan sampai Semoga Allah mudahkan kita semua berkunjung ke Tanah Haram, khususnya kakak, dedek yang sebentar lagi. Masya Allah, bismillah, bersahabat, semoga dipermudah jalan dan niat baik dari Lesti dan Bilar untuk berangkat umroh doa terbaik, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kemudahan segala urusan apapun itu kita lihat juga di beberapa tanggapan banyak sekali doa-doa baik yang diberikan diantaranya dari akun Umdian mengatakan, Bismillah, semoga dilancarkan penerbangannya selama sampai, Baitullah Umroh Mabrur Lesler Family Amin ya Allah, luar biasa persahabat mudah-mudahan juga kita semua diberikan Rezeki yang lebih untuk bisa berangkat juga bersahabat ya Untuk bisa berangkat menjalankan ibadah umrah Amin Doakan juga untuk kita semuanya Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu Amin Kemudian, persahabat, kita lihat juga nih vitamin terbaru sore hari ini. Masya Allah, Abang El, kedatangan tamu spesial, Bang John nih, persahabat, ya. Luar biasa, penampilannya sama kayak papa ya. Potongan gaya rambutnya, makin kece dan sangat-sangat keren banget, nih. Dan bismillah, persahabat, ya. Project apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita bersama Bang John, mudah-mudahan lancar semuanya, amin. Dan sudah deal, persahabat, ya, untuk project, bareng bersama Bang John kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar nih sahabat ya antaranya dari akun Instagram emi UKM ada proyek apalagi Bilar bilang Bil semoga lancar apapun yang dikerjakan amin, doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita berikutnya juga perselabat kita lihat di igasnya Papa Bilar Wow, makin fresh banget persahabat. ya sore hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan sekali. Apalagi mengenai bisnis dan pekerjaan. Doakan, mudah-mudahan lancar selalu. Mudah-mudahan sukses terus untuk usahanya Papa Bilar. Kita juga masih menunggu cidukan Bunda Lestini persahabat. ya. Cidukan-cidukan terbaru lainnya dari Leslar Family.